sambar tidak identik jadi korban cuaca ekstrim keduanya hanyut terbawa arus sungai di desa Ensem kecamatan Esang Selatan Kabupaten Kepulauan Telaut Sabtu 14 Januari 2023 Indra Anton Oliwanua atau Indra 16 tahun pelajar dan Cecilia Indri Oliwanua atau Indri 16 tahun pelajar jadi korban cuaca ekstrim angin kencang disertai hujan lebat ya nah mendekati lokasi lokasi tempat pelan pelan pelan pelan pelan pelan pelan pelan pelan tan tan tan tan mesin tan tan mesin tan mesin tan atau tan atau ya oke okay. posisi Superti, serangkat mati, -mati, saja, mati, mati, -mati. mati, -mati mesin terangkat terangkat terangkat ya. ya. terangkat terangkat terangkat oke okay. Berawal saat keduanya pergi ke kebun hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 12 Wita bersama saksi Nisya Thomas dengan maksud memetik buah pisang dan memetik buah cabai di kebunnya. Nisya Thomas harus lebih dahulu tiba di kebunnya yang bernama kebun Sepa sedangkan Indra dan Indri melanjutkan perjalanan menuju kebun mereka yang bernama kebun Buralas. Menjelang sore hari cuaca memburuk, Nietzsche bergas pulang tanpa menunggu Indra dan Indri yang memang jalur perjalanan pulangnya searah. Alhasil, setibanya di pinggir sungai, air telah meluap dengan arus yang kencang. Nietzsche pun membuat rakit dari bambu yang diikat dengan temali hutan. Dengan susah payah, Nietzsche tiba di seberang sungai dan pulang ke rumahnya. Indra dan Indri sampai keesokan harinya, Minggu 15 Januari 2023 belum pulang ke rumahnya. Indri kemudian ditemukan warga di Muara Sungai dalam keadaan tidak bernyawa, sedangkan Indra belum ditemukan. Tanggal 15 Januari 2023 warga melakukan pencarian untuk menemukan Indra, saudara kembar Indri yang telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Hari Senin tanggal 16 Januari 2023 turunlah tim gabungan pencari di bawah pimpinan Gotliv Lacandu. Namun belum dapat menemukan indera. Pencarian dilakukan di muara Sungai Ensem pencarian terkendala dengan arus dan visibility yang sangat buruk. Pencarian dilanjutkan hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Pencarian membuahkan hasil. Indra ditemukan di dasar sungai dengan tubuh kaki dan kepala terendam dalam lumpur di dasar sungai sedangkan tangan terangkat di permukaan lumpur. Tim menemukan jasad Indra pukul 11.45, 600 meter dari jembatan Ensem ke arah laut dengan visibility hanya 30 cm. Jasad Indra segera dibawa ke puskesmas kecamatan Esang Selatan. itu kecil aja semua kecil ya untuk itu biar airnya lama keluar air yang bikin berat ini jangan-jangan tetap, tetap diangkat diangkat diangkat ah. diangkat Oh putar balik-balik-balik-balik angkat sini angkat sini ah. dibawa kita turun dibawa kita turun ya terus-terus-terus terus dia keluar ya ya Oke, okay. dua orang masuk, satu orang sudah di dalam aja, langsung di dalam bantu, atau ada alat langsung tarik ya? Ya. Pak, nanti sama saya kita ambil alat Pak langsung ambil aja mereka alat di sana. Iya, ya, balik lagi pak. Ya? So, jalan oh sudah, aman berarti. Pak, standby sini jo dulu. Atau pastikan corong ke sana pastikan dulu. Oke sudah boleh, sudah boleh, ya. Ayo komandan. Kan ya. Ambulans sudah tahu pasti. Puskes, puskes ya, ya, puskes dulu. Ya, koordinasi dengan itu komandan, ya. Oke. Jangan tutup kaca. Kalau perlu pintu belakang nggak usah kunci. Tahan ya, ya gitu aja. Oke. Tidak usah kunci, tidak usah kunci. Biar Mbak mau, nyanda, nyanda. Ada perlahan. Oh, kunci jo, kunci jo. kunci. Biar jauh, biar jauh, biar nyata, biar jauh. Maju, maju, iya. Ya, korban sudah menuju puskesmas. Ya, inilah tim pencari jenazah telah menemukan pada tanggal 17 Januari 2023. Gabungan dari BRIMOB, Angkatan Darat, Angkatan Laut, PDC, dan masyarakat. Kita sama-sama mencari -sama akhirnya ditemukan pada hari ini. Komando! Komando! Komando! Komando! Komando!